Untuk yeah. <sukup>, pedang eh, jadi Wika Salting. Kenapa emang? Ya, kalau bingung apa-apa, Wika Salting. Iya, iya, apa-apa. Untung dia tetap tampilannya oke. Yeah. Karena kalau nggak oke, Wika Salting. Wika dong. Wika dong, Tapi memang Dini selalu membuat kita itu menjadi fokus. Ah, kalau dia nggak fokus? Wika salpok yeah. sal sal <sukup> Wanita Salpong. selalu Salpong. Wika wanita sering membuat Wika serba salah yeah. Yeah kamu cemburu, ingat kata Dilan, cemburu itu buat orang nggak percaya diri. Wey. Wey. Betul! Oh, wey. Wey. Kamu jangan, jangan kesini dong. Wey. Tapi bener menurut gue cewek itu seperti sampo. Kok bisa? Apa, kadang sampo? terasa lembut, Tidak. kadang bikin mata perih. Yeah. ngomongin soal cowok tadi dan cewek egois, berarti kan soal kalah menang. Bener. Yeah. Ya kan? Tapi ingat soal ilmu perang. Nah. Biarkanlah wanita menang. Nah. Kita hati laki-laki nah. mengalah dengan dada yang lapang. Bukan untuk terbuang, nah. tapi untuk kembali bangkit dan berjuang. Wow. <laughs> <laughs> sebenarnya nah, Mika nggak setuju. <laughs> karena <gak sebenarnya laughs> dalam, dalam cinta tuh nggak ada yang menang kalah. Nah. Cinta tapi... pilihannya cuma dua. Apa? Apa? Kalau nggak disakiti menyakiti. Oh, yeah. Emang hatinya Mika keset. <laughs> yang yeah. udah diinjak-injak tapi tetap welcome. Wow. Wow. Saya pacaran sudah tiga tahun, okay. tapi sampai sekarang masih belum tahu keinginan pacar saya. Oh, karena setiap ditanya selalu bilang terserah. Wow. Tapi kalau aku yang pilihin selalu malah salah. Wow. Nah, katanya terserah, tapi salah mulu. Solusinya gimana? Wow. Kasih tahu ya. Biarkanlah wanita beribu kali bilang terserah, wow. karena lelaki sejati nggak akan pernah menyerah. Wow. Makanya kalau udah berantem sama cewek, udahlah ngalah aja. Kenapa? Emang? Karena kalau udah berantem sama cewek. Jangan kan menang seri aja susah. Cewek kalau udah marah tepung serbaguna jadi tepung serba salah. Yeah. Benar juga tuh. Kan? Yeah. Mau memilih kawinan aja gedung serbaguna jadi gedung serba salah. Yeah. Makanya kalau makan sama temen itu yeah. jangan kebalik harusnya kan makanannya dipoto temennya dipoto makanannya dimakan. Yeah. Tapi kalau di, yang sekarang terjadi adalah Temannya di makanan yang <laughs> temannya dimakan. Iya, yeah. yeah. cewek tuh aneh. Kenapa Senengnya ngemil? Ke Hobinya makan. suka sukaannya jajan. Yeah. Yeah. cita-citanya langsing. Dia yeah. yeah. tahu nih, buat kamu kalau cari cowok ya. Kalau ngomongin hobi, kasihlah laki-laki sebuah hobi biar dia senang. Hmm. Jangan terlalu dikekang. Karena biasanya laki-laki kalau dikekang suka lupa jalan arah pulang. Wah, wow. <tuk> kalau cewek hobinya tiga eng, apa? Ngemil, ngemil, iya. ngomel, ngomel, ngemol karena -ya. <tuk> <tuk> bisa simpulkan, nah. tetaplah berjalan, hmm. jangan berlari. Karena hidup adalah perjalanan, bukan pelarian. <tuk> <Wow>. <tuk>